Okay. udah ya udah cocok kur guys Nah, kena najaera, nah kena, nah sengi, nah, nah. Wah, jarak 80 meter lebih, teguh, genik. bé đây Nah, poin satuk That's me. ya yeah. này ơn các bạn lagi guys bangau nya banyak-banyak guys namun entah apa apakah kali sekarang atau tidak No aja, mau. Wih, nanti, Hmm. Kita berburu Banga putih Tegukur Punai Di tempat ini banyak ragam macam Burung Oke Mantap Semoga banyak poin para en no, el no, no. nama bela itu Punai plus bangau putih, guys mantap.